ayo kulineran yuk Gimana? itu loh di kuansan itu katanya ada mie ayam tapi unik jadi ada mie ayam itu itu dicampur sama ayam geprek iya jadi mie ayam geprek apa? mie ayam geprek? Uh -uh. terus, wow. terus ada mie ayam malah jepang juga apa itu? Ayam dicampur sama teriyaki, ini ayam teriyaki. Yuk. Wow. Pasti seru tuh. Ayo. Jalan apa ya? Mangkurjo, Jauh-jauh aku dari Surabaya ke untuk makan mie ayam sama ini, apa ini acar terus ada pangsit, ada sayur ini ayamnya lumayan besar ya hmm. jadi pengen cepat makan aku langsung aja ya langsung aja jangan lupa berdua Selamat Setiap sambal itu ada karena ini tadi udah ada sambelnya ya, karena kan ayam putre. jadi langsung aja kita coba. Aja. Ayo terus udah ya. ada lagi karena kasiram apa namanya tadi kuah ya tapi tetap reum enak terus ini ayamnya aku sukainnya ayam yang reum benar-benar matang sekarang kita pindah halus dulu kita coba yang ini nggak apa-apa ya ini kan nyanyi suami tadi minyak kita udah tahu rasanya jadi langsung aja yang ini, ya, aku merasa ini. Oh, ada. jadi kalau mie ayam teriyaki itu ada ininya ada wijennya terus ayamnya di kayak gini dibumbu teriyaki coba langsung ya. Tahu lah ya, semua ayam rasanya agak ringan. Nah, kalau ini, kita membedakan ya ini dari yang ini. kalian yang suka berdekat banget boleh tambah ini kalau aku mau pakai acar nah, ini suamiku lagi makan mie ayam teriyaki aku makan ini jadi ini bener-bener aku enggak pakai saus, enggak pakai kecap cuman mie original karena ini sudah mantap sekali mari makan daripada tepungnya hmm. ini ayam eh, eh, eh ayam gepreknya eh, ya. ini udah tak makan ya ini sebenarnya ukurannya sih lumayan besar sih cuman di kamera kelihatan kecil Ayamnya ini gede banget. Hmm. Tinggal ayamnya. Di sini selain minyak, minumannya juga unik ini. Apa namanya tadi es uut ini elemennya ada apa aja nih ada biji selasih terus warna-warni putih, hmm. yang terus ada ini hmm, bagaimana ini, bagaimana kul? Bagaimana ini sih yang paling bikin seger nih Wah minum pas lagi panas-panas kayak gini uh, mantap banget nih Jualan. Hmm. seger jeruknya nampol banget ya jadi babku cukup sampai di sini dulu video aku hari ini buat kalian yang suka mie ayam yang berbagai variasi rasa bisa datang langsung aja datang di mie ayam bulilik itu Tapi bersih, nyaman, sejuk gitu. <laughs> Seperti es ini segera. Ya udah, bye bye. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe.